Angin musim gugur tampak berhembus melewati puncak gunung yang berantakan, mengangkat beberapa pecahan batu dan daun layu. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Wang Yan, yang bersandar pada batu dengan mata tertutup. Sesaat kemudian, emosi yang agak rumit akhirnya muncul dari mata mereka. Wang Yan telah kehilangan, bahkan anggota generasi muda yang paling terkemuka saat ini. Ying Xiao Xiao kalah darinya. Namun, dia benar-benar kehilangan, apalagi orang yang hilang darinya adalah seorang murid baru yang telah bergabung dengan Sekte Dao selama kurang dari setahun. Akhir cerita ini jelas salah satu yang tidak diprediksi siapapun. Orang ini benar-benar luar biasa. Banyak murid saling memandang dan melihat kekaguman yang tulus dari satu sama lain yang penuh kejutan. Para murid Aula Desolate tertegun sejenak sebelum kegembiraan dan kebanggaan muncul di wajah mereka. Mereka sadar bahwa setelah pertempuran ini, posisi Aula Desolate di Dao Sekte pasti akan dinaikkan. Kemungkinan tidak ada yang berani mengejek mereka seperti sebelumnya. Siapa yang masih berani mengatakan bahwa Aula Desolate mereka adalah yang paling lemah? Dalam kompetisi Aula ini, Lindong tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona. Kak, dia benar-benar menang. Tangan Ying Huan-Huan mengencang tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata Wang Yan. Matanya yang besar tampak dipenuhi dengan sukacita. Seolah-olah dia telah terbebas dari beban besar. Ying Xiao- Xiao mengangguk dengan lembut. Sementara senyum menampakkan diri di wajahnya yang tenang dan pucat. Meskipun ini berarti bahwa Lindong akan mendapatkan otoritas komando selama kompetisi sekte besar. Itu masih lebih baik daripada membiarkan Wang Yan memilikinya. Lindong. Sepertinya dia adalah seseorang yang tidak memamerkan kemampuannya yang sebenarnya. Berbagai kartu trufnya telah mengejutkan orang lain berkali-kali. King Xiao Xiao memperhatikan pria muda itu memegang pohon hitam di atas panggung. Pemuda yang sama yang telah memaksa Wang Yan mengakui kekalahan. Matanya berkedip sekali sebelum dia berbicara. Kakak juga sangat kuat, jika bukan karena kelembutan hatimu. Kakak senior Wang Yan mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Ying Huan, Huan memegang pergelangan tangan Ying Xiao dan tertawa dengan cara yang manis. Kemenangan Lindong jelas telah memungkinkan batu yang berat terangkat dari hati wanita muda itu, yang memungkinkannya untuk mendapatkan kembali keaktifan dan energinya yang biasa. Ying Xiao menggelengkan kepalanya dan tetap tidak berkomitmen. Dia tidak memikirkan topik ini. Jika seseorang serius membahasnya, dia memang tidak lebih lemah dari Wang Yan atau Lindong. Namun. Dia tidak memiliki keinginan untuk membunuh yang dimiliki oleh mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kejutan sesaat, Chen Zhen dan yang lainnya duduk di platform tinggi, juga dengan cepat pulih. Bahkan dengan mereka tidak bisa menahan senyum lega, dia benar-benar seseorang yang mengejutkan orang lain. Chen Zhen tersenyum sebelum melirik Ying Xuanzi, Zi yang duduk di tengah. Wajah yang terakhir masih setenang danau yang tenang. Namun, jika seseorang harus mengamati dengan seksama, mungkin untuk melihat binar di matanya. Jelas, Master Dao Sekte sangat puas dengan hasil ini. Umumkan hasilnya. Chen Zhen mengangguk setelah mendengar kata-kata Ying Xuanzi. Dia berdiri saat pandangannya menyapu seluruh tempat. Setelah Yang, suara rendah terdengar dengan cara yang kuat. Pemenang terakhir dari kompetisi hall ini adalah Lindung dari Aula Desolate. Sebagai juara kompetisi Aula, ia akan memegang otoritas untuk memerintahkan semua murid sekte Dao selama kompetisi sekte besar. Petik 2, suara perkasa Chen Zhen bergema di atas puncak gunung, terdengar di telinga semua orang. Setelah kata-kata terakhirnya terdengar, sebuah sorakan menggelegar segera muncul di puncak gunung. Tatapan yang berkumpul padanya penuh dengan rasa hormat. Setelah pertarungan ini, reputasi Lindong tidak diragukan lagi mencapai puncak di antara anggota generasi muda Daosek. Viu, Lindong menghela nafas setelah mendengar sorakan yang menyelimuti gunung. Dia membalik tangannya dan menyimpan pohon hitamnya di tasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke platform tinggi ketika dia tertawa. Paman Guru Chen Zhen, Aku pikir lebih baik menyerahkan otoritas yang memerintah kembali kepada saudari senior Xiao Xiao. Aku tidak mahir dalam hal-hal seperti itu. Petik dua, Meskipun memerintahkan murid-murid dao sekte untuk terlibat dalam pertarungan berdarah selama kompetisi sekte besar tampak cukup keren dan bergengsi. Lindung jelas mengerti bahwa ia terbiasa sendirian. Sesuatu seperti memerintah orang lain dengan demikian dianggap sebagai kelemahannya. Karena itu... Dia tidak ingin membuat orang lain mendapat masalah karena dia Di luar arena, ketika Ying Xiao Xiao mendengar kata-kata ini, dia terkejut Di sisi lain, Ying Huan Huan tersenyum berkata, sungguh orang yang bijaksana Ying Xiao Xiao memutar matanya dan berkata, apakah kamu sangat khawatir tentang dia sebelumnya? Namun, kamu berbicara dengan cara yang sulit sekarang Petik 2, Ying Huan Huan dibungkam oleh kata-kata ini sampai-sampai wajahnya menjadi sangat merah. Dia buru-buru mengecilkan kepalanya kembali dengan pahit dan tidak berani berbicara lagi. Di platform yang tinggi, Chen Zhen juga dikejutkan oleh kata-kata Lindong. Dia segera menoleh untuk melihat Ying Xuanzi, yang terakhir renung sejenak sebelum mengangguk. Jika seseorang benar-benar membahas masalah ini, Ying Xiao Xiao memang kandidat yang paling cocok. Meskipun Lindung berhati-hati, itu pada prasyarat bahwa garis dasarnya tidak tersentuh. Apapun bisa terjadi selama kompetisi sekte besar, jika ada situasi yang tidak terduga terjadi, tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan kehilangan kendali. Karena kamu telah mengambil inisiatif untuk mengusulkan ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan menyerahkan otoritas kepada Ying Xiao Xiao. Selain itu, sesuai aturan, Juara lomba Aula akan menerima hadiah. Kamu harus beristirahat selama satu atau dua hari pertama. Setelah kamu pulih, pergi ke tempat Master Sekte. Chen Zhen akhirnya berbalik dan berbicara dengan tersenyum ke arah Lindong. Mata pembentuk penuh pujian. Lindong tidak bertindak arogan meskipun kesuksesannya. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif dan menyerahkan otoritas komando penting ini kembali ke Ying Xiao Xiao. Tindakannya mungkin akan menyebabkan bahkan Ying Xuanzi yang tampak tenang di permukaan untuk berpikir sedikit lebih tinggi dari lindung di dalam hatinya. Ada hadiah, lindung mengangkat alisnya. Ini adalah sesuatu yang dia minati, mengingat status Ying Xuanzi. Kemungkinan hadiahnya akan cukup besar, bukan? Ekspresi Wang Yan sedikit acuh tak acuh saat dia dengan limbung berdiri di atas panggung. Setelah itu, dia mengambil pedang. Berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Punggungnya begitu kesepian sehingga membuat hati seseorang sakit. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan menatap punggungnya. Senyum yang baru saja muncul di wajah mereka tanpa sadar meredup sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mereka merasa sangat berterima kasih kepada orang ini. Yang telah merawat mereka seperti kakak laki-laki saat itu. Kakak senior Wang Yan, Lindong tiba-tiba berbicara sementara semua orang dengan sedih menatap punggung Wang Yan. "Kamu sudah menang, apalagi yang bisa dikatakan?" Wang Yan berhenti tanpa menoleh dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Aku juga tidak suka orang-orang dari gerbang Yuan. Jika ada kesempatan selama kompetisi sekte besar, mungkin kita bisa bekerja sama satu sama lain. Aku ingin tahu apakah kakak senior Wang Yan tertarik." Lindung tersenyum sedikit ketika dia bertanya. Lindung tahu bahwa persaingan sekte besar kemungkinan akan sangat berbahaya dan Dao sekte mereka juga akan berakhir persimpangan dengan gerbang Yuan. Pada saat itu, kekuatan Wang Yan mungkin sangat membantu. Selanjutnya, sekte Dao juga membutuhkan murid yang kuat. Wang Yan kaget. Dia perlahan-lahan menoleh dan menyaksikan Lindung tersenyum. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang bahkan tidak mengungkapkan ekspresi apapun meskipun telah berkelahi dengan Lindong sampai keduanya menderita cedera hebat, tampaknya memiliki keinginan untuk tersenyum. Namun, senyum itu akhirnya tidak muncul. Yang dia lakukan adalah menganggukkan kepalanya perlahan ke arah Lindong. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuh siapapun yang kamu minta. Selain itu, kamu melakukannya dengan baik. Xiao Xiao memang kandidat terbaik. Hanya saja aku tidak murah hati seperti kamu. Petik dua Suara Wang Yan agak gelap dan suram ditransmisikan. Segera, dia berbalik dan pergi. Lindong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini. Wang Yan mungkin keras kepala dan antisosial. Tetapi secara keseluruhan, dia tidak sebenci yang dibayangkan. Lindong mengirim Wang Yan pergi dengan matanya. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya. Saat suasana hatinya rileks. Rasa sakit dan kelelahan yang dia tekan sebelumnya dengan cepat melonjak di atas tubuhnya seperti air banjir. Sensasi tak berdaya itu menyebabkan Lindung merasa sulit untuk bahkan mengangkat lengannya. Lindung tertawa getir ketika dia merasakan perasaan tak berdaya ini di dalam tubuhnya. Dalam hal intensitas, pertempuran besar ini bahkan mungkin lebih intens daripada yang terjadi dengan Yao Ling. Untungnya. Kekuatan Lindung telah meningkat secara substansial dibandingkan dengan saat itu. Karena itu, ia tidak berakhir dengan luka serius dan pingsan selama 10 hari seperti sebelumnya. Ini akhirnya berakhir, meskipun Lindung kelelahan. Ada senyum lega di wajahnya. Segera, dia menghela nafas lega dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang jauh. Tampaknya seolah-olah awan masih ada di sana. Merambah ke tempat ini dengan kecepatan yang sangat lambat. Persaingan sekte besar. Gerbang Yuan. Aku benar-benar tak sabar untuk melihat seberapa sombongnya dirimu saat itu. Sudut mulut lindung perlahan-lahan terangkat menjadi busur yang sedingin pisau. Dia benar-benar menantikan kedatangan hari itu. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.